Kalian kerja di Jakarta, tapi tiap hari harus selalu menerjang kemacetan di ibu kota. Welcome to Arumaya Residen, exclusive home in a integrated lifestyle Heart. Lagi ada di Arumaya Residen yang ada di Jakarta Selatan Tepatnya di Jalan Tb Simatupang. Nah di belakang aku ini udah ada lobbynya Dan ini ada mbak-mbaknya yang cantik Mana mbaknya? Hai mbak! Arumaya Residen ini bisa menjadi solusi untuk kalian yang tinggal di Jakarta Karena apartemen ini adalah apartemen residensial yang terletak di jantung kota Jakarta Selatan Dari apartemen ini sendiri hanya membutuhkan 5 menit saja untuk jalan kaki ke MRT Lebak Bulus dan juga MRT Fatmawati Dan juga terdapat pintu tol dari depan apartemen ini sendiri dan udah jalan raya Dan kalian harus tahu ya ini letaknya ada di jalan TB Simatupang, keren kan apartemen ini people sekarang aku udah ada di lantai 25 dan ini adalah fasilitas premium yang ada di Arumaya Residen keren kan ini tuh mirip banget kayak yang ada di Singapura di Marina Bay Sen ya keren banget kalian bisa lihat View di ibu kota sambil menikmati kolam renang yang indah Nah ini adalah apartemen yang memiliki dua lantai untuk fasilitas premium Salah satunya di lantai 25 ini Nah di sini itu akan ada fitness centernya juga dan juga ada kolam renang Yang mirip banget kayak di Marina Bay Sands, Keren kan kalian bisa berenang sambil melihat View yang ada di kota Jakarta Selatan Dan kalian harus tahu Apartemen ini didesain oleh Wohab yaitu yang membuat uh, Cengi Jewel Yang ada di Singapura Udah pasti keren banget kan desainnya Sambil menikmati udara ibu kota Aku bisa menikmati Suasana yang sejuk Properti People, balik lagi sama aku, Cynthia Putri, di acara. Lihat properti, nah kali ini aku lagi ada di apartemen, aromanya residen masuk dong. Nih, aku mau kasih tahu ya, pas masuk kalian lihat nih, ada pintu uh, yang smart door lock. Nah, kali ini aku mau review unit 2BR dengan luas 80 meter persegi. people dari area pintu masuk kalian langsung diberikan akses ke area kitchen set nah aku mau kasih tahu ke kalian kalau layoutnya ini tuh bener-bener minimalis banget karena apa eee, dari dinding-dindingnya itu dikasih banyak kabinet nih di depan ini juga jadi buat kalian yang punya apartemen di Arumaya Residen ini, kalian bisa lebih nyaman, karena apa buat barang-barang, mungkin masak-masakan atau sepatu-sepatu itu bisa rapih gitu loh dari pintu masuknya ini keren sih menurut aku konsepnya ya dan juga ini si kompor yang ada api kali ini ini dari TK, ini juga dari TK. Dan menurut aku sangat simpel ya uh, kitchen setnya ini karena tidak mem tidak membutuhkan begitu banyak ruang, tapi tetap oke okay gitu loh, nggak begitu sempit juga dan posisinya tuh pas banget gitu loh. Nah dari area kitchen kita langsung diarahkan ke bisa digunakan untuk ruang makan mungkin buat ngobrol sama keluarga juga nah di sini ada juga nih area living room kalian lihat ya ini menarik banget living roomnya itu ceilingnya tinggi banget nah aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau di Arumaya Residen ini dia menggunakan uh, kaca kaca balkonnya itu ini kalian harus tahu ya ini ada balkonnya nih tuh jadi balkonnya ini menggunakan elevasat glass jadi kalau buat yang tinggal di lantai yang agak tinggi jadi kalau pakai elo glass itu cahaya masuk ke dalam ruangan kayak itu sopan dan juga panasnya itu bisa diminimalisir oleh sifat kacanya keren ya nih balkonnya tuh luas loh balkonnya ini mungkin sekitar setengah meter lah kali ya dan juga cukup aman yuk kita review lagi ke bagian kamarnya. Nah aku tertarik nih. di sini nih kamarnya pakai lorong gitu ya. jadi kesannya tuh rapi dan mewah dan silingnya tuh hampir semua kamarnya juga sama. keren ya. jadi kalian mungkin yang masih sendiri bisa juga gunain yang dua bedroom ini mungkin buat bekerja juga. Nah, ini keren loh. Dia ada tirai-tirai manjanya gitu. Uh. Cantik ya. Aku mau review lagi. Nah, dari kamar yang kedua, itu langsung aksesnya ke toilet. Dan toiletnya ini jangan lupa, jangan sedih, jangan juga bimbang. Kalian tahu di sini sudah menggunakan sanitary dari Toto. Kita selalu tertoto-toto. Begitu Property Paper. Mari kita masuk ke area master bedroom di Arumaya Residence kece banget ya, menurut aku sih dari konser uh, interiornya itu eye-catching banget lah ya warnanya tuh semi-semi hijau gitu keren ya warnanya emerald gitu loh cantik, cukup luas ini ini aku mau cek dulu deh kacanya ini tetap ya, setiap ruangannya itu di Rumah Aromaya Residen ini menggunakan yellow glass facet jadi jangan takut panasnya itu nyampe ke dalam. padahal ini sebenarnya tahu nggak sih di luar itu tuh panas banget. Kalian harus tahu ya. Aku banyak yang mau aku infoin ke kalian sebentar. Nih aku mau liatin ya ke kalian nih. Kalian harus tahu akses dari si Arumaya Residen ini enak banget karena di depannya itu udah ada pintu tol dan juga deket ke MRT di Point Square. Jadi akses di sini tuh enak banget karena ini ada di Jalan TB Simatupang. Keren ya. Punya apartemen di sini dan di sebelah kanan, jangan kalian sedih ya di sebelah kanan dari apartemen ini tuh Ada rumah sakit Ciloam dan juga ada daily fresh market dan uh, ada banyak working space juga di sini Jadi enak tinggal di sini tuh ngerasain vibes tinggal di ibu kota tuh dapat banget Karena apa? Kita bisa lihat uh, gimana sih Mobilitas di Jakarta gitu loh, tapi kita bisa tinggal di tempat yang sangat nyaman. Nah, properti people, aku mau infoin ke kalian, tau gak sih? Kalau di Arumaya Residen ini dia menggunakan double wall. Kenapa double wall? Karena uh, kalau biasanya di apartemen-apartemen itu ya kayak kita punya tetangga dan terus tetangganya berisik, kedengeran ke unit kita. Nah, kalau di sini tenang aja, dia udah menggunakan double wall dari homogenous style dan juga lantai di luarnya tadi itu menggunakan marmer dari homogenous style juga. Juga. nah kalian harus lihat juga di kamar master bedroomnya ini udah ada kamar mandinya langsung dan itu sanitarynya by Toto keren ya uh uhuh. cantik loh ya dan juga jangan lupa di sini itu aku mau jelasin ada dua lantai yang digunakan untuk fasilitas premium untuk para penghuni yang ada di Arumaya Residen kalian penasaran yuk ikut aku yuk gimana di sana tapi kalau kali ini aku mau ke area lantai 5 Di sana ada fasilitas premium yang keren banget Kalian lihat deh lantai 5 Lihat dong pakai mata Penasaran kan seperti apa di lantai 5 Ikutin aku properti people tahu gak sih di belakang aku ini ada view yang sebenarnya kalau gak kabut itu adalah view ke Gunung Salak keren ya. Kebetulan hujan nih properti people aku udahan ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel properti room A21 karena di sana kalian bisa mendapatkan update tentang properti yang ada di Jabodetabek. Salam properti.